ada yang bilang begini petualangan sejati tidak butuh quotes petualangan sejati butuhnya perjalanan bepergian bukanlah masalah uang tapi soal keberanian hanya mereka yang mengambil resiko melangkah terlalu jauh yang mungkin bisa mengetahui seberapa jauh mereka bisa melangkah jam Kenapa? Oh, Diaman kan, Lagi di Eropa nih guys Kita pinus versi durian dan karet Sebuah perjalanan Kita bisa merasakan kenikmatan yang lebih Dari sebelum-sebelumnya yang bisa kita rasakan gitu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 Oke okay, deh ya, seperti apa sih kita hari ini sambil lumini tempat-tempat yang lain. Wah, apa nih? Pejuang tangguh kita nih, ha? wah, para pejuang tangguh. Wah, para pejuang tangguh kita nih ya oke, minta lagi kita gak, gak. Aja, lanjut otw lanjut otw mana nih, penergi gelombang ya gak. iya, albami iya oh. yeah. iya <laughs> oke, hati-hati ayo, hati-hati hati-hati, bismillah, bismillah. Yuk, jadi dadah dadah Oke, Titi Om. Kita udah OTW nih guys, menuju Sungai Gelombang. Cuaca hari ini lumayan teduh, lumayan sahdu. Semoga perjalanan lancar. Terus ikutin ya. kita menuju spot wisata Sungai Gelombang ini sekitar 60 km-an lah dari kota Pekanbaru nih guys. Jadi sebelah kiri kita ini uh, pusat jualan nenas yang ada di Pekanbaru dan Kampar nih guys. Jadi salah satu penghasil nanas terbesar juga nih. Ada yang bilang begini. Petualangan sejati tidak butuh quotes. Petualangan sejati butuhnya perjalanan. Let's go! Oke, okay, kita udah wilayah di Sungai Pinang. Ya, saya sih di sini tempat checkpoint buat istirahat, Tapi, gak tahu nih apa pabrik apa enggak nih, kawan-kawan. Oke okay guys, kita mau break. Ngopi-ngopilah. Nyarap-nyarap dulu. Oh, bikin nggak pakai berhenti tadi kan? Broda ini juga kan. pakai <gain> berhenti <tuh> apa Oh, iya pula. Kita depan, kita belakang kan.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 Aku So guys, kita udah di daerah Danau Pingkuang, jadi kita akan ngelewatin jalan kampung lah ya, nggak jalan lintas Sumatera lagi nih. Kita cari jalur yang sepi dari kendaraan bermotor. <laughs> Kita ngelewatin salah satu desa yang ada di Kabupaten Kampar nih guys Kalau dilihat tadi nama desanya Desa Kuapan ya kok ya Kiri kanan masih banyak pohonnya nih guys Masih hutan-hutan yang lumayan ini ya Walaupun hutan karet, tauin Tapi paling nggak lumayan bikin teduh. Jadi di kiri kanan kita nih Kebunturian ternyata nih guys, tuh pohonnya tuh Gokil, gokil lah pokoknya Pian guys ju, wis lo mak duitan gue mah, deh mereka lama, pajang ini dipajang aja ya nggak dijual ya, nah. ayolah, atuh awak punya gue om. Lagi di Eropa nih guys. Pinus. Versi durian. Dan karet. Beloh berandang. Ke ini, Pasar Kampar oke guys, kita foto session nih di kebun karetnya bapak bapak om ya? mudut ngudut dulu kan biar ngisi stamina Jadi kita udah di desa alam panjang namanya nih guys uh, Paling sekitar 20 kilo lagi nih Dan ada sedikit rusak Bepergian bukanlah masalah uang Tapi soal keberanian Hanya mereka yang mengambil risiko melangkah terlalu jauh Yang mungkin bisa mengetahui seberapa jauh mereka bisa melangkah Oh, posisi udah di Desa Rumbio Jaya nih guys. Sebuah desa yang tepi satu-satu gambar nih. Konejo. Angin arijo. <cin measurements> Udah mondok, kawan. Oke, guys, di depan kita sungai Kampar, nanti kita ke kanan. Oh Oke, okay. kita break kopi. Ini masih di Desa Muara Jala ini guys. Sudah sekitar 3 jam setengah kayak kita santai-santai nih sini nih Kalau spot nanti buat tujuan paling sekitar 10 kiloan lagi lah. Kayak. Baru tidur lagi, Lagi Tidur di sana. Mas Nur buru-buru. Ada party ya iya eh, part ini eh. ya part ini topi om? ga lah koda boleh diselang om? Nah. <laughs> mau mancing om? lagi santai santai istirahatkan mesin sepeda eh, mesin sepeda mesin orangnya ya kan pendinginan mesin dengkul-dengkul yang berasap merasai hey, merasai spek <laughs> Berpetualanglah melihat dunia, meski hanya ke kampung sebelah. Dengan berpetualang, kau akan melihat dunia. Diamankan, Om. Angin <Susik> Ari, kita Udah di Kota Bangkinang nih, guys. Cuman kita mau cari makan siang dulu, sekalian istirahat. Habis itu baru nanti kita ke spot Sungai Gelombang ya. Udah <SILENCIO> tutup <gak> ya, itu <SILENCIO> ya. lapar Wah, lapar-lapar. <SILENCIO> oke, ibarat dari lagi kan. Kita udah nyampe di objek wisata Sungai Gelombangnya nih guys. Cuman karena belum bisa buat nyari camp groundnya, masih panas juga. Jadi kita ngebreak dulu nih di pondok-pondok pinggiran sungainya di belakang tuh guys. Mantap. pada mencoba hidup lebih sempurna lebih baik berikan dirimu kebebasan untuk menjadikannya sebuah petualangan oke, nyampe kita di spot kita mau buat-buat tenda di ini nih guys sambil Ayu, berapa, nanti berapa. kita review Terima perjalanan kan keseruan kita hari ini ya kan guys oh, oh, om ini om Rudi namanya e, guys baru tidak, tidak. nampak di kamera hari ini <laughs> <laughs> itu ada om Haris <sukup> Ini Sama Om apa nama Om? Oh, itulah Ocu kita panggilnya nih Ini Om Andi. Oke okay, ya guys, kami mau break dulu nikmatin panasnya sore. Kita mau cari campgroundnya nih guys, yang tempat nyaman nanti bermalam. Ya. Yeah. Boleh juga sini ini, Pak. aja lah. Lebih privasi, kita ada pagarnya nih, guys. Ya. <laughs> Orang bikin tenda. Dia foto-foto. Iya -foto. aja. Awak juga lah. <laughs> <laughs> nah, tadi kawal mantap nih. <laughs> ya ampun. Nah, nyenangin kawan aja kok rekrut dia nih. Hah? gak bisa oman dia rekrut jadi mana rekrutan. malas dia om ngambil gambarnya malas masa harus diingat foto-foto tuh jadi pemandang punya foto-foto diingatin terus ya guys oh, ah nah, kami di sini berarti tenda guys ini nah, gak kan tenda nih guys iya caranya kayak gini guys ya oh seragam ya sama bajunya guys ya oke okay guys, kita udah nyampe, kita udah bikin ground. jadi hari ini hari Sabtu tanggalnya kami lupa karena kami nggak mau tengok tanggal hari ini apa ini hari libur. Jadi perjalanan kita hari ini nih, bersepedanya sekitar 60 kiloan lah ya. 65. 65. 65, 65. Kasih bonus 5 kilo. Mungkin ada pesan-pesan, kesan-kesan kita hari ini ya kan, bebas-bebas. Ya, yang jelas hidup tuh jangan susah, mau oh, happy aja. seru -seruan aja. Seruan aja. Walaupun tanjakan di depan hajar aja lah, yang penting happy. Ya. Yang penting kita Bersama, <laughs> Ah jadi gitu guys kita abis ini mungkin mau mandi-mandi karena -mandi. di depan kita ini ada sungai. hai, guys. hai, nah, ngopi ngopi hai, hai, hai, hai, hai, Barbecue, uh, ini kerbau banyak nih, nanti kita pilih nanti <laughs> Rupanya, nah, banyak. rupanya ini satu kerbau orang yang ada pulang Ladiang <laughs> kita nanti, ladiang kita bawa juga nih, ladiang, kapak ya kan Nanti kita gas ya <laughs> <laughs> Oke okay deh, ini part 1 nih guys, perjalanan kita nikmatin aja keseluruhannya Nanti kita sambung ke part 2, gimana situasi malam di sini Dengan sebuah perjalanan kita bisa merasakan kenikmatan yang lebih dari sebelum-sebelumnya yang bisa kita rasakan gitu ya Om ya kebahagiaan alam menyatu dengan alam juga perlu mengenal sesama makhluk itu juga diajarkan dan jangan lupa untuk nabung beli tenda natural hike itu mahal tuh mahal tuh guys itu hike tuh guys <laughs> Oke okay, waktunya mandi kita mandi sana tuh Ya. Ihih. Aku lagi, <laughs> lagi awal ya. <laughs> eh. Ha. <Sexy> nih, eh. <laughs> wow. Oke guys, sesi malam ini sesi menangkap ikan dengan tangan kosong nih guys. Ini butuh keahlian khusus ini untuk menangkap ikan dengan tangan kosong nih. Mahal nih tuh. masuk eleng, masuk Lontok nih guys. Lontok. Tangan kosong. Kayak mana cara bikin api kayak ini nih om? Pakai air om. Oh, makanya Iya, tinggi ilmu om nih ya pakai air nih guys, bikin api kayak gini ya jangan salah oke guys, ini tangkapan tadi nih guys